Hai, hai hai Saat ini di media sosial tengah dihebohkan dengan fenomena langka di mana pegunungan Arab Saudi terlihat menghijau Hal ini tentunya membuat banyak publik terkejut terutama warganet yang menyinggung masalah kiamat Tampak pegunungan yang asalnya gersang ditumbuhi rumput serta ilalang bahkan unta juga terlihat berjalan-jalan di sana Seperti yang terlihat dalam sebuah video yang diunggah di sosial media juga tampak pegunungan Mekah yang menghijau Video Arab Saudi menghijau itu ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video tersebut, pegunungan Mekah yang biasanya gersang ditumbuhi rumput hijau. Hal itu menuai berbagai komentar dari warganet, bahkan ada yang menyebut fenomena tersebut merupakan tanda-tanda hari kiamat. Namun benarkah itu merupakan tanda-tanda akhir zaman? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Fenomena langka yang telah terjadi di Arab Saudi sebelumnya juga pernah muncul banyak pegunungan hijau di beberapa wilayahnya Dalam beberapa tangkapan gambar dan video yang beredar tampak jelas bahwa sejumlah daerah yang awalnya gersang berubah menjadi hijau Kejadian tersebut merupakan salah satu fenomena langka dan mengejutkan banyak orang. Akan tetapi sebagian orang dalam hal ini menyampaikan bahwa fenomena tersebut bersifat sementara dan sebelumnya sudah pernah terjadi juga. Pegunungan di Mekah yang menjadi hijau setelah area tersebut diterpa hujan lebat. Pernah juga hujan tersebut terjadi berminggu-minggu dan bahkan sempat membuat banjir bandang pada bulan lalu. Sebuah klip video di Twitter yang memperlihatkan kondisi efek dari curah hujan yang berlebihan. Karena cuaca hangat dan juga hujan, sehingga membuat wilayah yang gersang tersebut berubah menjadi hijau. Tidak hanya warganet Indonesia saja yang turut terkejut dengan perubahan tersebut, beberapa pengguna media sosial lainnya juga turut terkejut. Pasalnya fenomena tidak biasa ini seperti salah satu dari ciri-ciri kiamat yang ada pada hadis mengenai tanah Arab yang menghijau adalah salah satu tanda-tanda dari hari kiamat. Meskipun begitu, banyak juga beberapa pengguna yang memperingatkan pengguna lain untuk tidak terlalu panik. Pasalnya fenomena tersebut bersifat sementara, karena sempat terjadi sebelumnya curah hujan yang tinggi seperti fenomena yang terjadi saat ini. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nadlatul Ulama atau LPBINU juga menjelaskan, jika aktivitas curah hujan terbilang tinggi di Arab Saudi sejak Desember 2022 lalu, curah hujannya juga mempunyai jangka waktu yang sangat lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab beberapa daerah terutama di wilayah barat Arab Saudi tersebut tumbuh tanaman hijau. Bahkan hal tersebut adalah wajar karena intensitas hujannya yang cukup tinggi di Arab. Jadi sejauh yang saya ketahui, itu fenomena yang wajar mengingat intensitas hujan di Arab Saudi belakangan ini cukup tinggi ujar pengurus PBU nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih dan sampai jumpa